Bili Saputra baru datang terlihat dengan mengenakan yang baju hitam hitam dan topi hitam Bili terlihat hadir di pemakaman ibunda Amanda Manopo. <SILENCIO> Terima kasih.